Oke, okay, nggak ya, lupa juga, gue ingatkan kembali buat kalian jangan jadikan permainan ini sebagai sumber mata pencaharian ya. Jadikan permainan ini hanya sebagai hiburan semata dan bagi yang belum umur 18 tahun dilarang bermain seperti ini ya. Oke, okay, bosku yang mau tahu gue main di situs apa, gue main di situs yang penggacor ya, bosku. Langsung aja cek ke kolom komentar atau di tentang channel gue, gue tahu linknya di sana. Oke, okay, kita langsung gaskan aja ya, bosku. Modalnya kita sangat receh aja. Modal receh ya, dengan pola yang paling gacor mantap sekali bosku. Pecah itu. Apa tadi bulan ya? Bulannya pecah bosku. Oke, okay, kambul kuning. Oke, okay, batu permata hijaunya, permata hijau udah kekwan doginda ya. Oke, okay, permata kuningnya juga konek bosku mantap sekali kita di bed, minimal aja 250 semua udah dikasih yang mantap ini uh satu lagi tuh bosku, kita dapet apa, skater gratis ya sayang kita ga dapet tapi ya. apa kita gaskan lagi di turbo <tuh> gitu boleh bosku bosku uh, mantap, bintang sama kuningnya konek oke kuningnya konek lagi boleh kita pake ini sangat sangat gampang ya bosku kalau kalian juga mau cek RTP ya bosku ya gua saranin sih cek RTP dulu tapi ya gak, gak perlu inilah Let's <laughs> go. Oke okay, mantap ke sensasional kita body oke okay, di sini kita WD dia Brodi ya bosku semuanya Brodi NBC kita WD aja karena udah udah cukup ya model empat puluh ribu dapat seratus empat puluh seratus tiga ya ya dapatlah seratus empat ini dapat 140 ya Kau aja karena kita sudah dapat 100.000 ribu lumayan, dapat beberapa oh, beberapa buku sedih ya. Bosku jangan banyak banyak. Kalau lagi kayak gini, ini tanda tandanya lagi kurang bagus ya putarannya. Jadi kita sudah dapat dua kali lipat dari modal atau tiga kali lipat sih ini. Itu sudah lumayan ya, bosku jangan terbawa nafsu. Jangan sampai disedot lagi kita sudah menang ini. Oke gas kan. Gua dulu ya, gue pamit ya. Jangan lupa di like like komen serta subscribe yang pastinya di komen apapun semuanya banyak trito dari kolom komentar ha, serta share ya ke teman-teman kalian. Oke, okay, bye bye.